Yonksyong, what's kids? Kembali lagi dengan saya di channel yang gabut Di channel yang tidak ada manfaatnya Tidak ada like, comment subscribe apa Wuh. lagi subscribe. Gak ada pokoknya namanya free sama saya Lah satu, yang penting saya membuat karya Itulah Mau bagus dan tidak bagus udah amat Yang penting saya Itulah goblok Iya itu bagus. Oke, okay. gimana sahabatnya? Eh sahabat. <laughs> gimana kabarnya Bro? Gimana kabarnya sahabat yang dan seruh warga perindapan. Stop it. Get some help. Gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Uh, di masa pandemi ini ya, kemana lagi ke kemana-mana gitu kan? Ya cuman kita harus berusaha dan harus menjaga meskipun terkadang banyak belah pihak yang nggak percaya gitu tapi kita harus harus menjaga gitu harus menjaga dan ikhtiar intinya gitu oke okay, sahabat happy jangan lupa like comment and subscribe Sebelumnya saya mohon maaf gitu bila suaranya menggama, karena ini di studio <laughs> ini, ini di studio Di Alphamad Alphamad ini nomor warna, Bro, aduh Oke, sahabat yang segui Kita akan membuat kegabutan-kegabutan Kegabutan-kegabutannya kegabutan, Itu kegabutan di warga TikTok Ini TikTok sekarang lagi naik daun gitu ya ya lagi naik-naik daun semoga saya juga ikut-ikut naik anjir naik naon naik aja amin semoga aja gitu ya dengan dukungan anda yang ya mungkin nonton video gue ya se, -se ya gitu kan barangkali yang gabut ya tiang TIAM! asak-asakrol ah, di branda gue gitu deh meskipun pasu eh di opa asu ya oke okay, yang slowver dan yang skui cool, sahabat yang slowver ya sekarang so, kita akan melanjut ke video tentang tiktoknya oke okay, kita lihat dulu Okay, udah di branda TikToknya guys ya jangan lupa di follow TikTok saya di follow guys gitu. ya Oke okay, kita sudah memasuki uh, TikToknya ya. Aduh ini pertama saya udah ngiler ini. Aduh cik. kita lihat dulu yang ini nih. I <tik> ngomong. Ah. gara ada spageti bro. KFC gitu. Yes, heunges juga bubur kacang hijau gitu kan. Nih. Yes, nih ini udah kayak bubur kacang hijau, kacang hijau. Stop it. Get some help. Dah lihatnya udah udah mau mau keluar gitu aduh tetap happy aja, Eh, kita lanjut, waduh warga perindapan guys, ini coba lihat air siun bui siun bah bah siat kia ani siat kia ya banget nak asli, kubarada gitu aja ya? guys kalau makanan-makanan India itu apa eh, nasinya sini itu agak-agak besar gitu ya nge-geruntul gitu. ini serem banget asli banget. Nah, asli ya aduh dengan senyuman indah mempesona dengan makan anjir, makan nasi ala India anjir. ini anjir. apa filter atau asli itu ya anjir? sangat menikmati, sangat cepat ya. ya, ya, ya, masalah selesai, sah. sah, sah. terlanjut warga perindapan buset. Ah. stop, stop it, get some help. Ben, stop. ini, aduh, aduh, anda jangan sampai Sendirian di rumah ya, kalau nonton TikTok gitu, apalagi lagi nonton tentang smoking kill BTS. Cek ah agak ah, kuat Asli, eh, jomblo, jomblo, jomblo, ah, jomblo parah be Lanjut langsung dekat banget Pani 12k 12 kabel ini yang yang bikinnya kreatif banget gitu guys ya kreatif banget asli bikin green screen Bang coba Pani 12 kabel drone pius-pius bisa gak Oke kita lihat ini ini mungkin-mungkin ini anak-anak-anak-anak mungkin, mungkin ML kata gitu ya Free Fire sudah tersingkirkan oleh ML sekarang ya Free Fire bacil-bacil Free Fire anda harus lihat dan harus lihat bagaimana FF <tik> <tik> <tik> <tik> dan ML bersatu dengan Tani asli guys asli ini ini mirip banget asli ya? sih. sih? Dynamic Goblok. Okay, asli guys. Krak gerak boy gerak boy bisa gitu ya barusan kata gue tiktok itu lagi naik daun ya lagi naik daun haduh haduh haduh nggak buat asli guys jam scare gue udah biasa aja jam scare Udah biasa, udah biasa. Ada nah, yang gitu, apalagi pakai headset gitu. Kalau pakai headset, kalau sendirian misalnya, ini, asli kerasa banget gitu feel-nya. Tuh, ah, bye boy. batur mantuan metot si bapak yang kalah ngajurus, adi. ngajurus bantuan doa deh. <tapi, tapi bagus gitu ya kreatif kan. pakai aura-aura tenaga dalam. Stop it, get some help. Bapak-bapak gitu. kang Jawa gitu kan, aku jauh. si batu pasus apa ya, beton, yudih. lanjut video yang bisa merasakan. Uh, kebayang, guys. Kepunyaan, kepunyaan, kepunyaan. Yang si... Uh, Pakai... nipis, Perih, asli. Perih, jika ditinggalkan ku dia. guys kok bisa gitu sih kok bisa gitu sih nah setelah berbulan-bulan syuting akhirnya akan segera tayang di WC masing-masing aduh Wah, warga hacker ini, guys! Ini pencinta-pencinta anime, -pencinta. anime, anime, anime. Berak mereknya, nanti kita lihat kemenannya, guys! Apakah, wow, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, Langit turun hujan es, eh, langit turun hujan, mas berkarat. Aji. Apaan sih? Tapi 300 ratus ini Eh, gue bengkak banget. Eh, gue bengkak banget. Anjing, ngon sih? tadi di langit ada meteor, di langit ada aurora, aurora coklat, bread, anjing. tai. Salah warna kuning, kemasan! <gifat> Mohon gue gue bengkak Sampai nangis, Ani Kok bisa gitu sih? Ini, aduh, sudah Sudah kelewatan, Ani, wibunya <tuh>, Pesel, pesen! Pesen! Dua ribu tiga puluh pesen! Pesen! <tuh>, Bagaimana gitu bisa menciptakan sebuah se sebuah ya uh, bisa bisa menciptakan sebuah imajinasi yang asli boy ya tingali, pakai basker di badabada saking autisnya. Saking lamanya Corona ini nggak ada hilang-hilangnya Makanya anda keluar itu harus pakai masker Ya Biar anda Apa Kelihatan The power of masker Karena kelihatan Lu Lu kalau pakai masker asli ini Yang Jelek juga bisa jadi ganteng bro Asli Ini udah kelewatan 2030 ini Masker Ini ada Bertumpuk-tumpuk Parah, eh, hey, supi guys, udah dijawab sahur. hmm? anjing, aisyah, supri, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, Betul ya guys, gue rekaman ini, ini sendirian gak ada siapa-siapa guys. hei gue, kalau tiktok lihat kayak gini, tapi tapi kena banget gitu, kerasa gitu feelnya, kerasa feelnya ketika anda sendirian, terus eh, mau mau mau matiin lampu, kerasa kayak kayak ada penampakan di pojok terus kayak, traveling ini lihat jadi lihat si hordeng itu aneh kayak biar gue rekaman sendirian sendirian guys aduh ah anjir parah boy Gue ah referred menton Han saling Ketika anda memakai filter, khususnya filter warga tiktok Anda bisa menjadi ganteng karena filter Sekarang saya dibohongi oleh filter, ini secara tidak langsung Duh, kebanyakan saya dibohongi oleh filter Gak tahu aslinya anda kalau punya pacar yang suka pakai filter-filter Harus ajak berenang ya dan filternya harus apa? Karena lihat naturalnya, realnya itu gimana? Gitu kan. Ai kesan Ah, saya bye. Berarti ke di depan saya. Cocok-cocok Terima kasih soalnya bisa, bisa sih apa sih gitu, asli bisa terbang ya, semoga kesimpulan dari masker ini semoga pandemi cepat selesai dan cepat ditangani oleh pemerintah semoga kita harus menjaga imun dan jaga hatinya hang kita lihat, ya, ini orang yang ada di runing aman, ini orang yang ada di Running aman, gak sih? masa nggak kelihatan sih sama talinya. <laughs> masa sih coba-coba talinya. Talinya mungkin ini green screen, gitu ya kan? Mungkin ini green screen, green screen. Oke, okay. luar negeri. Wow, karena banget Indonesia. Alah, settingan itu ada. Menangin di tangan Warga tiktok sudah mewibu Ternyata gue pernah ikutan kayak gini Malah maskernya kebakar Ani nekat banget gitu guys Aduh, aduh Rigi, Ananta, lo itu Aduh update dulu guys Karena Enggak real gitu itu teh asli karena itu supaya supaya kita masuk FBP atau istilah PYP itu anda harus bisa membedakan mana yang real dan mana yang tidak baru amat gitu apa ya uh, <tuk> <tuk> amat gitu harga diri gitu yang penting FYP, itu itu Benangnya kelihatan, coba perhatikan topinya WK, iya, kita, kita. Oh, anjing. asli guys, asli topinya kelihatan. Shhh. Wer juragan harta Tahta. juragan harga harga Tahta. Rovitas, harga tahta happy, harga tahta opasuyut. <laughs> Oke okay, guys, mungkin segitu saja video kegabutan-kegabutan TikTok. Stop it, get some help. Oke okay, guys, mungkin segitu saja video dari saya, video tentang warga plus 2 khususnya warga tiktok yang sedang mau wibu atau yang sedang naik daun lah tiktoknya gitulah Oke, okay. sahabat yang slover dan sahabat yang sebelum berakhir video ini saya mohon maaf sangat sesak saya tidak memuluhmu dari awal sampai akhir saya ingin ingin coba berinteraksi dengan kalian dengan berkomentar saja dengan like comment saya akan membantu apabila anda lagi sakit hati lagi uh, stop it get some help lagi galau saya bisa membantu Comment, share, like, and subscribe. Oke, okay? terima kasih sudah menonton kegabutan saya dan tidak berfaedah. Terima kasih dan salam. Baca, santu, sku, hey.